Musim panas 2023, Real Madrid bakal bawa striker Lille ini ke Bernabeu. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan bakal memboyong penyerang Lille, Jonathan David, ke Santiago Bernabeu, musim panas 2023 mendatang. Jonathan membela Lille sejak tahun 2020 lalu. Ia diangkut dari klub Belgia, Gent. Striker asal Kanada itu langsung jadi andalan lini serang Lille. Jonathan terus jadi andalan klub Perancis itu sampai saat ini. Sejauh ini, ia sudah tampil sebanyak 107 kali bagi Lille. Ia mengemas 41 gol plus menyumbangkan 7 asis. Penampilan Jonathan David bersama Lille itu auto menarik perhatian banyak klub top Eropa. Mereka langsung memantau pemain berusia 22 tahun tersebut. Jonathan David sendiri sempat santer dikabarkan bakal cabut dari Lille pada musim panas 2022 kemarin. Namun, ia masih tetap bertahan di klub tersebut sampai saat ini. Dari Spanyol, ada juga nama Real Madrid. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan Madrid pada Jonathan David. Madrid sekarang disebut mengambil ancang-ancang untuk memboyong Jonathan dari Lille ke Santiago Bernabeu musim panas 2023 mendatang. Kabar itu diklaim oleh Tondo Vichages. Laporan itu menyebut bahwa Jonathan sekarang memang masih terdekat kontrak dengan Lille sampai tahun 2025. Namun klub tersebut tampaknya akan kesulitan mempertahankannya dari godaan klub lain pada musim panas 2023 mendatang. Laporan itu juga menyebut, Lille tak akan melepas Jonathan dengan murah. Mereka diklaim akan melegonya dengan harga minimal 60 juta euro. Uga berpaling, Karim Benzema ingin tamatkan karir di Real Madrid. Karim Benzema sudah merasa kerasan berseragam Real Madrid. Striker timnas Prancis itu pun berharap bisa menyudahi karirnya dengan seragam Los Blancos. Benzema mulai bergabung dengan Madrid pada 1 Juli 2009. Dia ditebus Real Madrid dari Olympique Lyon dengan bandrol yang bisa mencapai 41 juta euro. Sejak saat itu, Karim Benzema menjadi sosok penting di lini depan Los Blancos. Selama hampir 14 musim membela Real Madrid, striker berusia 34 tahun itu berhasil mencetak 328 gol dan 160 assist dari 615 pertandingan di seluruh ajang. Dia juga turut membantu Madrid merengkuh 23 titel juara. Beberapa di antaranya adalah 4 gelar La Liga, dua trofi kepada del Rey, dan 5 titel juara Liga Champions. Akan tetapi, durasi kerja Karim Benzema bersama Real Madrid akan berakhir pada 30 Juni 2023. Madrid diyakini tidak ingin kehilangan Benzema dan bakal segera memperbarui durasi kerja sang pemain. Karim Benzema berharap dapat memperpanjang kontraknya bersama Real, apalagi dia mengimpikan bisa pensiun bersama Real Madrid. Ya, tidak ada pilihan lain ingin pensiun di Real Madrid, kata Benzema. Bagi saya itu adalah mimpi untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Saya punya tiga mimpi: membeli rumah untuk ibu saya, bermain untuk Real Madrid, dan meraih Grand Dior. sambungnya. Carlo Ancelotti? Kok Manchester City? Padahal Real Madrid aslinya tim terbaik. Carlo Ancelotti meyakini sebenarnya Real Madrid yang pantas mendapatkan status sebagai tim terbaik pada 2022 meski dirinya menaruh respek pada Manchester City. Raksasa Liga Primer Inggris City dinobatkan sebagai tim terbaik Eropa 2022 dalam penghargaan Ballon d'Or tahun ini mengalahkan Liverpool dan Real Madrid yang finish di belakang mereka. Ketika ditanya pendapatnya tentang Manchester City yang memenangkan penghargaan tim terbaik, Ancelotti mengatakan, Saya tidak tahu kriteria untuk penghargaan ini. Saya tidak berpikir mereka tidak berbicara tentang tim karena Real Madrid adalah tim terbaik yang memenangkan Liga Champions, tetapi dalam hal apa yang menjadi kriteria penentuan tim terbaik, saya tidak tahu. Saya menghormati Manchester City dan memberi selamat kepada mereka. Lanjut pelatih asal Italia itu. Kami kesulitan mengalahkan mereka di semifinal, hanya menang dengan selisih tipis dan mereka menjuarai Liga Primer. Kami memenangkan trofi kami, Liga Champions. Meski Madrid tidak meraih penghargaan sebagai tim, namun setidaknya ada dua pemain mereka yang mendapatkan penghargaan di kategori individu, yakni Karim Benzema yang memenangkan Ballon d'Or, serta Thibaut Courtois sebagai kiper terbaik peraih trofi Yashin. Ancelotti sendiri sebagai pelatih juga diakui sebagai yang terbaik di Eropa pada Agustus lalu ketika menerima penghargaan pelatih terbaik tahun ini. Florentino Perez sebut Vinicius dan Rodrigo lebih baik dari Mbappe Presiden Real Madrid Florentino Perez sedang diselimuti perasaan berbahagia setelah bomber kawakan Liga Spanyol atau La Liga Karim Benzema memenangkan Ballon d'Or. Hal tersebut lantas membuat Florentino Perez seperti melupakan niatnya untuk memboyong Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Ditambah lagi dengan rumor yang berkembang melaporkan bahwa Paris Saint-Germain tidak akan menyetujui melepas Mbappe ke Real Madrid. Meski sempat merasa bingung dengan keputusan dari PSG tersebut, Florentino Perez saat ini patut tenang mengingat striker andalannya sedang naik daun. Terbukti Karim Benzema mampu menggondol penghargaan sebagai pemain terbaik musim 2021-2022 dengan membawa piala Ballon d'Or. Pasalnya, pada musim lalu, Benzema mampu mengumpulkan 44 gol dan 15 assist dari 46 laga yang dilakoni pada semua kompetisi. Catatan yang dilansir dari transfer market tersebut tentunya lebih baik dari Kylian Mbappe yang mengoleksi 39 gol saja di semua ajang. Apalagi Paris Saint-Germain terkesan tidak akan merestui jika Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada musim selanjutnya. Kendati demikian, Florentino Perez tidak khawatir sama sekali dengan hal tersebut. Justru dirinya malah memberikan pernyataan yang menarik. Bukannya saya bosan, saya bahkan tidak membaca debat tentang Kylian Mbappe lagi, ungkap Presiden Real Madrid. Kami memiliki masa depan yang spektakuler di depan kami. Vinicius dan Rodrigo benar-benar hebat. Saya melihat mereka sebagai kandidat yang layak mendapatkan Ballon d'Ors.